Halo guys, balik lagi bersama gue Wyrman di channel gitar yang sekarang lagi ngomongin gitar Kenapa karena sekarang gue balik lagi ya Tapi konten yang berbeda yaitu Legend of Runeterra, main kartu Ini gamenya juga sama kayak Riot, di Universe yang Wild Rift juga League of Legend PC juga Dan ini adalah mainan gue waktu kemarin covid Jadi ya waktu covid itu gak bisa ngapa-ngapain Cuman isolasi mandiri, gue main uh, game baru ya ini yang gue baru coba Akhirnya ketagihan dan sampai sekarang gue langsung mau kontenin Nah sebelum kita mulai videonya jangan lupa juga kita binom skui dulu Oke oh ya guys, jadi buat kalian yang sedang nyari kesibukan lain Gue baru aja dari sama temen gue Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu gue Untuk mendapatkan profit dan income tambahan Yaitu Binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi Yang menggunakan sistem binary option Nah caranya itu tinggal pelajari arah dari grafiknya Apakah naik, apakah turun Mulai langsung caranya kayak gimana? Nih langsung aja kita masuk ya Nah, bisa kalian lihat di sini, gua akan mencoba investasi di Crypto IDX. Di sini kalian bisa deposit dengan mengklik Make Deposit dan pilih region Indonesia. Ada banyak banget bank Indonesia di sini, kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama bank kalian. Langsung saja melihat dari grafik karena gua sekarang mempelajari dari grafik. Nah, yang ini kemungkinan besar <tuh> abis ini naik, ya. Di sini kita akan melihat kita atur dulu investasi di 50 dolar dan kita pilih naik. Setelah ini kita akan melihat apakah gue akan mendapatkan return yang lebih besar daripada 50 dolar kita lihat saja satu ini ya dari 50 dolar tadi kita lihat belum ada perubahan yang pasti kalian bisa lihat uh, itu adalah titik yang beli gue di warna hijau sekarang sudah menaik apakah menaik kita lihat hijau, gue suka warna hijau ya bukan karena duitnya tapi karena profitnya. Ayo let's go, ayo let's go kita harus naik karena uir mendeman istri kamera man binomo man, the man but be no woman. let's go, income has come, <laughs> yes jadi kita sudah mendapatkan profit guys ya. Yeah berupa $92, seperti yang kalian bisa lihat so investasi di Binomo ini bisa jadi kesibukan baru gua dan nambah-nambah income lumayan buat beli skin atau buat beli apa, kayak gitu ya kalian harus cobain Binomo sih, karena modal dari 14000 aja kalian bisa mendapatkan profit dan income tambahan Apalagi kalau modalnya lebih banyak. Pastinya yang didapatkan gue pasti lebih jauh dibanding itu ya. Nah tapi jangan lupa untuk yang ngikutin Binomo harus di atas 18 tahun umurnya. Dan terakhir, ingat juga, kalau investasi pasti ada namanya risiko. Ada yang untung, nanti dan ada yang rugi. Tergantung dari kepintaran kita dalam melihat grafiknya. Tapi terbukti, dari kalian bisa lihat tadi, Binomo sudah menghasilkan gua pribadi 92 dolar. Nah buat kalian, gue punya kode promo khusus yaitu PUSK1. Bisa lihat juga di deskripsi di bawah. Buat apa sih bang? Buat mendapatkan 100% cashback di akun demo. Jadi kalian bisa belajar dulu sebelum memulai investasi dengan binomo. Jadi tunggu apalagi Langsung aja download aplikasi binomo atau klik link di deskripsi box. Jadi selama covid kemarin gue udah bikin deck yang menurut gue sih udah lumayan bagus ya termasuk TRS di meta sekarang, yaitu. Pirate agro anjas langsung aja by the way gue udah silver satu. sekarang kita rengket Pirate agro deck favorit gue dan archetype deck yang uh, gue senangin banget jadi tipe-tipe game ini tuh kan banyak ya ada kayak uh, Hearthstone, ada Shadowverse, ada Pokemon PCG. Nah ini tuh gue suka yang gamenya tuh tipenya agro archetype decknya Langsung saja gue ampun jelek banget punya gue, gue ganti semua dah gue butuh minion nah minion yang satu gini tapi ini juga kurang bagus nih di awal-awal nggak -awal. apa-apa sudah mencoba yang pasti ya setidaknya kita sudah mencoba mengganti mualigan well, grand in hand adalah pemeral never... kalian bisa cek ya di sini oh spider kayaknya dia deck spider sayang no. Gak apa-apa lo serang dia. Kadang Kadangkala emang kita gak apa-apa diserang duluan di third pertama guys Gue mau nyerang duluan biar gue ada damage dari efek Walaupun mati nanti planter, Sekali lagi Sama-sama mati Masih ada dua mana Mungkin dia akan ngurunin Oh, oh dia gak ngurunin apa-apa wow. Gue ngurunin yang planter. Cikit baca planter ini tuh khasnya bilgewater banget ya Oke, tiga biji, tiga mana? Ada Iron Balista gua Silahkan turunkan minion anda Kalau tidak saya serang Oh, Ephemeral dong siap Siap Gue mungkin akan tahan pakai ini juga sih Sakit banget damage nya Grand and ally, siap, jadi gua Jadi gua yang Ephemeral anjing, Ephemeral tuh jadi cuma satu turn gitu loh Wah, dia nahan doang, ya pinter, pinter, pinter Uh, yang bisa gue lakukan adalah nyerang dengan menggunakan ini. Paling ini dia mati sama jaket bocor gue. Ayo, ini elusif. By the way, ini ada efeknya elusif. elusive itu cuma bisa diblok sama elusif. Jadi, kalau musuh gak ada elusif, ya sudah baik-baik Eh, salah anjing, hampir aja harus gue matiin ini. Nih. hampir salah tar, katanya. Yuk Mario, lu pilih apa yuk? Ah. Kill and Ella itu broutu, wah gue despercuma gue ngeluarin ini. Bagus dia, bagus. Yang apa apa apa apa. Untungnya satu mana doang. Hmm. Kok dia nggak defend ya? Kayak sayang banget sama Shadowfin si ini. Padahal konsum 1 tadi prey juga bisa defend ini gua. Prey yang ini bisa defend Jaget bacar gua. Kenapa enggak deh mau Oh dia mungkin mau Shadow All, Shadow Ah kayak gitu-gitu tuh. -gitu, siap, siap, siap. Hmm. Yang harus gue lakukan Gue harus ngeluarin minion dulu Ceritanya nanti akan mengurangi damage yang datang Apalagi ini nanti Jack the winner, Setiap round start Akan ada slip the vicious slip with the vicious ini nol mana bisa damage dua. Tapi kita harus 2 damage juga ke kita dulu Ke minion kita, follower kita. Ya siap siap Oh dia tetap gak mau Oke okay. nggak apa apa tidak apa-apa, Jack the Winner kita juga masih lima-lima Masih ini habis ada gameplay Oh gua ada, ada Whatsapp nih, sorry banget ya Ayo, yuk, ayo Nah, itu dia Hmm, Gangplank, desimet, Gangplank aja dulu sih di, nah, dia setiap disummon uh, Gangplank ya yang belum level up Dia akan keluarin power catch. Power catch ini nanti bisa nambahin spell ataupun skill Yang uh, ngedamag gitu loh Nambahin satu damage Jadi yang tadinya ini dua jadi tiga sekarang Tapi damage 3 ke kita juga sih Emang anjing Ayo mikir-mikir Dia lagi kopi-kopi terus nih Epe, meral, epe meralan Oke okay. Gue keluarin ini, matiin ini Supaya dia mati, kok mati Langsung damage gue ke Nexus Hayo hayo, yuk bisa yuk By the way itu sebenernya tadi kartu Gangplank juga Kalau gue udah ngeluarin Gangplank, kartu Gangplank di tangan gue tuh jadi skill Kalau skillnya dipake, Gangplank Sparly Nanti akan create Gangplank ini or deck lagi Oke ini gue harus serang dulu yuk pilih silahkan nah harusnya itu sih benar dia defensenya benar ya, silahkan terserah lu <tuk> ini paling benefit buat dia harusnya nah gue jadi nggak bisa pakai ini atau sengaja gue pakaiin ini di sini jadi rugi satu uh, minion gue karena langsung mati apalagi ini tinggal satu darahnya juga tinggal satu darahnya nggak apa apa gue mau mempercepat Waduh, wah, gue harus makin cepet ya. Dia pakai spell yang Apple tuh, semua yang ada di deck nambah anjir. Plus, 2 plus gue harus cepet-cepet di sini. Nah, udah lima nih, gue sisa satu damage lagi. Terus, gue tinggal di sini. Kapten Fouron gue sih kayaknya nggak bakal keluar kalau misalnya base case skenario gue terja terjadi ya. Nah, ayo gue tinggal nurunin balista, mungkin 2 biji. Ada, ada pasti 2 biji kalau dia ngasih kesempatan sih. Hayo, maksudnya yuk mikir yuk. Berat ya berat. Iyalah ini T.R.S bos. Spider lu kayaknya T.R.B deh. Tergantung sih Spider itu. Nah, nanti ini juga ada meta-metanya guys ya. Deck-deck yang ada di Runeterra tuh ada metanya. Setiap game kartu juga ada meta. Uh, uh, uh, uh. darah gue masih 18 di damage dari turn satu doang. terus kalau kalian mau lihat history kartu-kartu yang udah dikeluarin di sini nih, ya, tuh di gue juga damage naksus. Ya. Uh, ini indikator kalau dia kelemahan, kelas sekali lagi ya. ini, kalau dia kelamaan mikirnya ini indikator. kalau ini abis langsung turn gue otomatis, nggak apa-apa. ini kita kalau main kartu, apalagi ketemu di asli gue main Pokemon, harus menghargai setiap turn orang gitu ya nggak tinggal pakai dev pakai ini. Dah dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dia suraimb. Suraimb. Drink up, the taverns will sing our tale this eve. Suaranya gameplay keren di sini aja. Legend of Runeterra juga membantu gue me lebih mengenal lore dari Runeterra itu sendiri sih universe-nya gitu Kartu-kartunya juga yang ceritain soal itu soal. Oke oh guys kalau gitu sekian dulu konten dari gue Kalau kalian suka langsung aja like, comment, dan subscribe Dan kasih tahu gue apakah gue harus main Legend of Runeterra lagi Kasih tahu ke gue Gue punya deck-deck yang menarik yang mungkin kalian bisa tiru juga nanti Ya tinggal komen aja biar gue tahu gitu ya Kalau gitu gue cabut dulu Gue Wirman Keep up headbanging Take forever Jangan lupa untuk beli sk semua official Langsung aja ada produk terbarunya Boom